买菜不加班 Dari sair lagunya sangat menusuk. Wah. Ada Oke, okay. kalau lagu andai saja, itu kan single-nya Randa ya? Iya. Yeah. Single-nya itu mengisahkan andai saja selfie menjadi kekasihku. Wah gitu. Nah. Udah, sayang. udah, udah, udah. Nyanyiin dikit dong. Uh, Oke. Okay. Dari saja ku bisa mengatakan tentang rasa ini yang telah lama ku pendam, ingin ku katakan kepada diri. ada kata-kata memendam ya. Wah. Ada apa? Nih? Ada apa ini? Ini nih sama-sama pintar nyanyi, cengkoknya juga sama. Kenapa enggak jadian aja sih? Aduh. Wah. <laughs> ada, ada apa, apa nih? <laughs> Aku <terus>. jadian nanya. <laughs> Randa tahu nggak hewan kesukaan selfie? Hewan kesukaan selfie. Nah, tahu? Tahu. Karena Randa punya kesukaan hewan yang sama, -sama. Oke. Okay. Aku suka kucing, ya? ini nih. Belang-belang, belang-belang Ada buntutnya, ada cakarnya Itu anjing, <laughs> Itu, anjing. <laughs> Itu anjing Tapi anjing Gak ada yang belang Berarti salah Berarti salah Shepi kutik, oh, puting amorek, puting amorek, puting jamur, imun sekar, Keren banget deh Wak, ada apa nih? Keren banget. Apa ini? Oke, okay. lagu favorit Shepi lagu apa? Aku, lagu yeah. favoritnya, apa ya? Randa kan bisa main keyboard. Oh iya. Coba, Shepi nyanyi lagu Papirut Shepi. Nah, Randa main, main...